yang gak terbatas oleh budget jangan dikira film independen itu adalah harus menggunakan dana yang kecil terus oh, peralatan yang juga kecil kita berbicara mengenai film independen sudah kita bicarakan tadi tapi yang terpenting adalah film independen itu adalah film kebebasan kebebasan dalam arti eh, bebas dari eh, artinya di saat syuting juga kita suka-suka nggak ada klien nggak ada pemilik modal yang bawel dan segala macamnya terus eh, kebebasan juga hmm, terhadap sensor-sensor eh, tidak ada kita nggak berhubungan dengan eh, dengan eh, badan sensor karena karena film ini juga eh, akan diuji coba setelah kita punya uh, kegelisahan sebuah uh, karya kita maunya stylenya begini dalam film itu uh, kita tes di festival film gitu loh kita tes di festival film mm. uh, dan kalaupun menang mendapat penghargaan dan segala macamnya, Otomatis juga film itu akan masuk ke dalam uh, ruang publik, yaitu bioskop umum, bioskop publik. Dan juga pasti badan sensor akan uh, memotong bagian-bagian mana aja. tiap negara beda-beda uh, apa yang mau mereka sensor gitu loh. Tapi beberapa uh, uh, kalau waktu zaman Soeharto memang kita tidak boleh bikin uh, uh, aparatur negara itu jelek, nggak boleh semuanya tampak baik. Tetapi di zaman reformasi saat ini kita boleh membuatnya. Hanya uh, yang tidak boleh itu uh, seksual. Fulgar, eh, sara, menghina agama, dan salah satunya lagi itu adalah eh, Kalau politik enggak untuk zaman sekarang ini, kalau zaman swarto iya Politik, eh, seks, dan juga eh, aparatur negara Itu enggak boleh Jadi eh, carilah cerita-cerita yang di luar itu gitu loh gitu loh kalau di negara India juga ada sensorshipnya uh, di negara-negara gitu. lain juga ada mana yang lebih dominan gitu loh gitu. kalau mungkin di Myanmar gitu. memang kita nggak boleh menampilkan kejahatan militernya junta militer itu gitu loh karena junta militer yang berkuasa saat itu sensorshipnya uh, seperti itu ketika mungkin junta mil militernya udah uh, Digulingkan, ganti demokrasi atau apa, negara itu akhirnya boleh juga. Artinya, tergantung politik nah, itu uh, untuk uh, badan sensor. Yang menarik dari independen ini adalah kebebasan banyak orang yang berpikir oh. dia tidak terbatas oleh budget juga. Dia ya, nggak mm. terbatas oleh budget. Jangan dikira film independen itu adalah harus menggunakan dana yang kecil. Terus oh, peralatannya juga kecil. Oh, dan lain-lainnya. Jangan dianggap film independen itu seperti itu. Film independen tetaplah film independen. Kalau Anda punya duit banyak, ya silahkan. Anda pakai 50 kamera, nggak apa-apa. Atau anda hire DP Atau kru anda yang sangat mahal Tidak masalah Karena independen itu bukan masalah krunya dibayar apa Tidak, bukan gitu Anda punya ide apa Anda punya uang Berapa Tentulah beda Kalau seorang yang Pas-pasan hidupnya Ingin bikin film Sama orang yang mapan Ingin bikin film, pasti beda Orang yang pas-pasan bikin film Pasti Krunya nah, Gratis, semua serba gratis Dan segala macamnya gratis Gitu loh Yang ada cuman semangat Tetapi ini nggak salah juga Gitu loh Anda bisa menggunakan pertemanan Link Dan juga uh, Relasi gitu loh ini yang saya pelajari dari film Topeng Monyet gitulah. Topeng Monyet itu saya punya duit cuma 800.000 untuk syuting top. Tetapi di yang lain-lainnya Anda harus bisa uh, berpikir saya nggak punya uang. Kadang-kadang orang juga melihat semangat kamu. Orang melihat ide apa yang kamu mau bikin. Kadang-kadang orang juga sangat ingin membantu karena Uh, style film kamu unik, dia butuh refreshing gitu loh untuk uh, ikutan dalam project kamu gitu loh. Tapi kalau misalnya udah uh, anak baru bikin film, duitnya pas-pasan, gak ada duit lagi kan, pinjam sana, pinjam sini, alat-alat. Tapi dia bikin film yang kebanyakan orang bikin gitu loh. Emang kebanyakan yang orang bikin, masalah percintaan, cinta apa? Cinta yang gak direstuin orang tuanya, terus gimana ya? ya gitu dan uh, syuting stylenya gimana ya? Biasa statis apa segala macamnya. orang juga mau bantu juga uh, kurang minat gitu loh, kurang berminat gitu loh. Jadinya, eh, uh, anda akan terbebani oleh... Kok nggak ada guru yang mau gabung sama gue ya, karena gue mungkin uh, mereka sombong kali nggak mau bantu gue apa segala macamnya, bukan? Itu salah, uh, sebenarnya orang mau membantu anda dengan tanpa bayaran itu juga anda harus menguji coba skill anda dalam lobby. Coba anda lobby teman anda bisa nggak dia? Anda pakai hire tanpa ada gaji, gitu loh. Kalau ada gajinya gampang sekali, saya juga bisa, gitu loh. Ya, sini kamu jadi produser, nih duitnya. Eh, ya, kamu jadi editor, nih duitnya. Bisa semua orang juga bisa seperti itu, gak harus produser. Tetangga saya juga bisa, gitu loh. Tetapi ketika Anda melobi orang dan dia mau membantu. Ikhlas, tulus, dan segala macam Bahkan alat-alatnya dengan gratis Dia akan keluarin semuanya Berarti Anda sukses Dalam melobi orang Oke okay. Sebenarnya skill dalam melobi Itu sangat penting Dalam di dunia film Seorang sutradara Itu 70% itu Lobby bacot gitu loh, istilahnya Lobby bacot 30% pekerjaan sutradara ya syuting Gitu loh, jadi jangan heran kalau sutradara itu pekerjaannya adalah meeting ke meeting Lobby ke lobby Untuk menghasilkan satu film Ketika film itu, project itu ada Ya, 30% syuting Tapi 70% ini dia akan sibuk dengan bagaimana cara saya bisa lobby dia Agar dia bisa keluar duit untuk bikin film, saya gitu loh. Begitu juga dengan partner Anda, DP Anda, editor Anda, sound designer Anda, musik, dan lain-lainnya, belum lagi artisnya, pemainnya. Nah, independen ini yang menarik adalah skill lobbynya, gitu loh. Skill lobbynya yang paling menarik saya bikin film Mas Mangki itu 800.000 itu itu sudah masuk dalam uang uh, ketika saya syuting mereka ngamen dia ya saya nggak ikut sampai selesai mereka sampai siang aja tiba-tiba saya kasih tip gitu waktunya dia saya harus mengganti uh, waktu dia seharga uang setoran st ke bosnya setara dengan itu Ibaratnya itu uang operasional saya. Kalau makan siang, ya pasti saya akan traktir mereka gitu loh. Nah, kecuali kalau saya pingin butuh sesuatu, saya beli waktu dia dalam satu hari itu, dan saya akan ganti uang setoran dia ke maminya. Misalnya uang setorannya 150 ribu, berarti saya harus ganti 150.000 ribu. Jadi dia habis... Uh, syuting sama saya dia nggak perlu lagi untuk ngamen dan segala macamnya artinya target hari itu terpenuhi gitu loh jadi independen itu bisa juga misalnya saya orang kaya sekali taruhlah Steven Spielberg Steven Spielberg nggak mungkin melobi krunya dengan cara eh gratis ya Nah mungkin Uh, seorang Steven Spielberg Kalau mau bikin film independen Dia nggak mungkin juga Alat-alat uh, dia minimaliskan nggak mungkin seminis Seminimalisnya Spielberg Pasti alat akan uh, Terpenuhi lah Artinya Yang penting-penting aja gitu loh Kalau tenda pakai AC nya Mungkin dia nggak perlu mungkin Gitu loh kadang-kadang banyak suradara yang udah profesional itu dia nggak mau memang duduk di di bangku di bangku suradara yang ada tendanya dengan meja dengan makanan dan segala macamnya enggak dia lebih enjoy di samping kamera untuk melihat monitor dari situ saya juga pernah dulu uh, menyutradarai film pendek uh, yang saya tuh duduk di samping kamera Karena saat itu tidak ada uh, Monitor kamera Untuk uh, kamera film Tidak, belum ada Jadi saya menikmati bagaimana Saya menyuradarai Pemain saya Dan saya itu duduk di samping Kamera itu Menurut saya itu Jauh lebih uh, Lebih Touching dengan si pemainnya Gitu loh kalau salah pun saya langsung bisa bilang sama dia Nggak perlu kita buka earphone lagi Jalan dulu Sampai ke set Ngomong nanti balik lagi Ke monitor duduk lagi Kadang-kadang itu yang membuat hubungan sutradara Dengan pemainnya itu jauh banget gitu loh Adegannya di ruang, di ruang makan Monitor sutradaranya ada di rumah sebelah gitu loh Kan capek juga gitu, direktur jalan sana, jalan sini gitu. Terus, kadang-kadang uh, oh, kan ada rasa malas juga kan. Ya udahlah daripada saya harus jalan lagi ke sana untuk ngasih tahunya. Ya udah gitu aja. Artinya Anda udah mulai meremehkan hal yang penting gitu. Saya betapa enjoynya sampai sekarang pun. Saya menyudut pun di samping kamera gitu. Ya, saya cuma lihat monitor aja saya pastikan untuk oke okay, frame-nya oke. Okay. Tetapi ketika action apa segala macamnya saya lebih suka eye contact langsung dengan dengan dia gitu. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, saya lebih puas daripada saya harus lihat di monitor yang dihubungkan pakai kabel gitu loh. Dan uh, kurang nyata gitu menurut saya apakah gaya saya ini old school atau apa ya enggak tahu lah kadang-kadang saudara punya uh, formula masing-masing untuk uh, kenyamanan bekerja gitu kan